Ya, ini arah pulang dari curug Cibodas. Si Buat teman-teman yang mau kesini, jaraknya lumayan deket. dari Bogor. Bisa menggunakan roda dua. Mantap dah. Banyak orang Arab Oke. Okay. Mm -hmm. Sampai jumpa lagi. Asalamualaikum.